Perjuang, mengganti desa, membangun Indonesia Mengganti desa, membangun Indonesia Dari Youtuber Alan Asfalani yeah. Bapak Desa, ini ibu kapas kita yang cantik, manis, manis <tik> pesan Sukses ya. Pesannya bu, pesannya bu Pesan semua semangat untuk terus bekerja dan memberikan kinerja terbaik kita Kepala Oke siap. Siap. siap, jangan lupa subscribe Teman-teman TPP ini adalah anak kandung kemendes gitu ya <tik> <tik> Mulai <tik> Baik, eh, saya juga ingin menyampaikan pada kesempatan ini teman-teman semuanya Hari-hari uh, ini kita sedang menyiapkan untuk sertifikasi PSM pendamping Swada, uh, penggerak swadaya masyarakat ya. Insya Allah akan ada 76 PSM kita ya yang ada di Kementerian Desa dan juga di balai-balai ya mestinya ya balai besar maupun balai-balai yang akan dilakukan sertifikasi untuk uh, yang akan dilakukan untuk uji kompetensi mereka nah kita juga sudah mempersiapkan uji kompetensi untuk para pendamping nah itu beliau itu yang sedang mempersiapkan Pak Kapus uh, Fuji yang sedang mempersiapkan insyaallah tahun ini siap ya untuk perangkatnya untuk skemanya betul ya Pak Fuji ya dan tahun depan mudah-mudahan ada dana ada alokasi dana mohon kita saling mengingatkan Pak Kapus kita akan mulai melakukan, mudah-mudahan ya doakan semuanya ya, mudah-mudahan kita bisa mulai melakukan uh, uji kompetensi untuk TPP ya, uh, secara bertahap Ya, sudah dibuat uh, skema ya, skema untuk uh, TP untuk PLD, untuk PD, untuk TA kabupaten dan seterusnya. Yang itu teman-teman uh, manas juga ada di sana begitu ya yang benar-benar uh, banyak banyak pekerjaan yang kita andalkan pada teman-teman manas ini Dan saya salut dengan kegigihan teman-teman manas ini Untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk kegiatan ini Dan juga selain itu Bapak Ibu kami juga sedang menyusun pedoman ya Untuk program pemilihan pendamping inspiratif dan PSM inspiratif kenapa ini perlu uh, menurut saya teman-teman pendamping, menurut kami ya teman-teman pendamping itu sebetulnya memiliki potensi yang luar biasa yang belum belum secara uh, leluasa ya, kita beri wadah untuk mengembangkan potensi mereka nah salah satu wadah ini adalah dengan uh, uh, pemberian award ya kepada uh, pendamping inspiratif, nah tentu saja ini nanti juga sekali lagi melibatkan teman-teman manas kemudian teman-teman uh, uh, provinsi, kemudian teman-teman kabupaten, dan uh, PDPLD. ya Kami sedang mempersiapkan pedoman itu dan berharap sih ya ini mimpi mudah-mudahan jadi kenyataan gitu ya. Ya siapa tahu begitu ya pendamping-pendamping uh, inspiratif itu pada tanggal 17 Agustus bisa kita undang ke Jakarta ya untuk diberikan langsung kepada Pak Menteri awardnya itu apapun bentuknya gitu ya nah siapa tahu juga bisa upacara di Istana Merdeka gitu ya ya ini kan mimpi kan boleh saja ya nah uh, itulah beberapa hal yang sedang kita upayakan bagi Uh, peningkatan uh, kapasitas kepada para TPP, Penutupan peningkatan kapasitas tenaga penerima personal TPP Provinsi Jambi P3PD. kali ini P3PD ya. Ya, P3PD kali ini dari Kabupaten Serangun dan Rangin. ini wajahnya guys. Seger-seger ya -seger sudah alat ini ya. Hmm. Kepadaan desa itu memberi manfaat. Nah, berdampingan itu, dalam tata-tata dia, kita, penampingan desa itu mencintakan diri kita sebagai penamping, sebagai perwakilan orang pemerintah desa.